Gue dapat insight gini tadi, uh, bagus banget buat kita menggebu-gebu untuk kenal cerita. tentang Tuhan. Mm -hmm. yang kenal kan? tentang Tuhan, mm. dari cerita yang dia yeah. tadi kan. Ada teman lu yang bener-bener menggebu-gebu, bener -bener. ya, bener -bener. pengen pindah server nih langsung. Mm -hmm. Tapi, uh, tolong dib dibarengi dengan, kita doa juga minta hikmat Tuhan. ya yeah. yeah. yeah. mm -hmm. Jangan kita, kita percaya Tuhan, tapi kita, kita ngorbanin orang-orang yang kita sayang. Yeah. Yeah. Nah, menyakitin mm. kalau kita ngakunya kita percaya sama Tuhan harusnya mm -hmm. eknya kita adalah perilakunya kita adalah kasih, kasih juga iya, iya, iya. bukan apa menyakiti mm -mm. Yeah. bukan sembrono hajar mm -hmm. kiri kanan tembok hajar okay. gitu bukan sat -sat -sat -sat, ya. nah itu satsat satsat tau itu iya hmm. tau Kenapa? aku bang, mau dikit tuh <laughs> tentang okay. sepupuku oh, jadi sepupuku sepupu ini sama mirip kayak temen-temen uh, di sini dia lahir dari orang tua yang beda server okay. nah, dari kecil dia dididiknya harus ikut server sebelah jadi nggak boleh uh, apa sih nggak boleh percaya Tuhan lah intinya oh, walaupun okay. dia dari kecil sekolahnya sekolah kristen jadi serba salah gitu oh. dari kecil walaupun dia beda cuman si orang tuanya tuh nah, emang pendidikan tuh bagus swasta gitu yeah. jadi dia yeah. di sekolahnya di swasta walaupun berarti dia, dia udah di kristenisasi gitu. tapi dari server lain gitu ya hah? <laughs> kalau nah, kita kan jadi, bilangnya kristenisasi, kristenisasi. Yeah. Yeah. kalau server lain, jadi sebenarnya server lain juga ada yang serverisasi <laughs> Pelan kan gua <tuk> enggak mungkin, enggak. <tuk> kan enggak mungkin gua bilang agamanya dong. Ah, gini gini gini. Toge kan, toge kan. Bentoge is, bentoge is enggak mungkin. <tuk> gitu, gitu. Gitu Jadi dalam hati dia ya, iya iya Sebenarnya dia tuh udah rindu banget gitu. Dan okay. dia kecil karena kita satu sekolah kan, sepupu aku dari kecil bareng sama aku. Jadi dia tuh dari, dari kecil tuh udah tertarik banget, tapi hmm. gimana gak boleh sama orang tuanya, mm -hmm. jadi dia hanya uh, menyimpan kerinduan dalam hati, gitu. mm. gue tuh percaya gitu, cuman gue gak bisa gitu, kayak gue gak bisa ke gereja gitu, gue gak bisa daripada tapi gue percaya gitu, mm. nah itu berjalan, uh, dan orang tuanya sebenernya udah agak tahu karena dia banyak menolak, Kewajiban uh, kewajiban di server sebelah, jadi kayak kewajiban nah, jilakuin, harus A ya? harus B nggak mau. Nyembah kakek okay, gitu. Kenapa dia pokoknya aku nggak mau? Jadi okay. terlihat di keluarganya dia, dia sebagai is pada bukan. Oh, padahal itu dia tuh kayak uh, wow. apa ya aku. Tapi bener hidup dia, makanya orang banyak lihat ini anak tuh sebenarnya maunya apa gitu. Mm. Sampai per, uh, suatu ketika dia mendapatkan pasangan yang dari server kita gitu. Sebab oh, mm. okay. awalnya. Uh, Kan dia mau menikah, jadi ceritanya udah pacaran lama. Dia mau nikah, terus dia langsung bilang ke orang tuanya, "Kayak e, ya, mungkin ini saatnya dia bilang, 'Gua ngomong, gue pindah hmm. gitu.' Nah, mamanya sempet ngamuk banget. Kenapa hmm. gitu? Apa karena cowok ini oh, enggak? Okay. Kata si gue, uh, 'Gua enggak pindah, gara-gara dia.' Gue emang mau pindah dari gue, gitu, tapi gue menjaga hmm. perasaan." mama dan papa gila sih gue merinding oh. nah, akhirnya, akhirnya terbongkar Jadi, semua iya akhirnya dia menjelaskan kayak kenapa gua mau lalalala akhirnya orang tuanya lulu juga gitu. Karena ngeliat nih anak hidupnya emang gak pernah sembarangan hmm. gitu. Soalnya hmm. dia emang pegang prinsipnya. Dan anak ini juga gitu. menjaga perasaan papa-mamanya iya. ya, udah langsung terabasannya. Iya. Dan iya. dia tahan itu berapa tahun ya. Iya. akhirnya dia menemukan sekarang ya, gue istilahnya kayak, gue udah nemu orang yang bisa pimpin gue di keluarga gua Misalnya menjadi, ee... Hmm. Uh, oh, gua, iya, gua, dia dari tadi. Karena orang yang bisa pimpin gue di agama yang gue mau gitu. Nah ini orangnya gitu dan si pasangannya juga uh, sangat baik gitu menjelaskan ke orang tua sepupu gue kalau uh, ya gue gak maksa dia gitu, kalau hmm. misalnya gue bilang kalau dia mau tetap teguh dengan servernya dia, gue gak apa-apa gitu tapi dia gak, ya dia mau, mau pindah emang udah akhirnya direstuin dan sekarang udah deh jadi keluarga bahagia nah, karena menurut gue itu salah satu contoh yang sangat uh, baik sih yeah, karena apa yeah, yeah. uh, gak harus gitu, gak harus pindah sebenernya gitu dia melakukannya dan gue Uh, melihat langsung gitu, bener hidupnya bersih dan emang uh, gue tahu kalau menurut agama agamaku kan ini yang bener kan, gue hmm. mau terapin itu di hidup gue gitu dan gue gila sih yeah, <laughs> dengan yeah, yeah. KTP yeah. dia yang masih server lain gitu. Karena yeah. dengan agama lain, agama kan sebenarnya mengajarkan tentang kebaikan kan, kalau value nya bagus kenapa nggak kita terapin? Yeah. Iya. Yeah. Keluar kita kan. Nah itu tadi yang gue bilang dengan pengalaman gue uh, kenal orang yang beda server kan kita jadi banyak sudut pandang yang lain dan yeah. banyak mungkin nilai-nilai dari mereka juga gue yakin lah setiap agama pasti eh sorry masih ya, ya setiap server pasti kan ngasih apa ya value yang bagus sebenarnya Betul, setuju nah itu kan mungkin banyak juga yang kita nggak tahu yang dari server sebelah yang oh ya ya pemikirannya gitu ya gitu yang tentang kasih dan lain-lain itu kan ada yang emang server yang emang wah bener-bener segitunya gitu Nah, yeah. itu kan kita mungkin perlu belajar kenapa enggak gitu Gue pikir itu sih, open minded yes, yes. situ bagus sih. Terus mungkin uh, ada teman-teman yang bingung nih gimana caranya buat cerita tentang Tuhan Yesus. Mm. Nah, gue tuh ada langkah awalnya teman-teman, kita sebutnya PCR. Oh. Wow. Wow. Calok, -calok. Ya, calok cara mau yeah. ya. oh, Beda ya. Beda. Jadi itu namanya pray, connect, respon. Wow. Ini buat teman-teman yang aduh gue masih Ngeganjel nih kalau gue cerita tentang Yesus, Tuhan Yesus tuh kayak aduh sungkan banget gitu mm -hmm. ya. Tapi kita bisa mulai dengan langkah ini Satu, pray, kita cukup buat doa dulu buat orang yang kita uh, rindu, rindu. Hmm. Buat kenal sama pribadinya Tuhan Nah udah gitu kita bonding, connect mm -hmm. Kayak tadi Jen kan Daki gunung bareng-bareng Gunung Indonesia dikelilingin bareng-bareng nggak berhenti tuh, Bonding banget gak berhenti pulang-pulang pingsan ya kita harus connect juga kita harus connect juga kalau kita kita cuma berhenti cuma didoain doang ya kita no action talk only connect terus respon kayak cerita kamu tadi waktu ada kesempatan dia lagi curhat kayak di bar yang tadi kan lagi di tempat ini dia ada ada tempat masuk nih masuk masuk masuk masuk jangan tunda-tunda Jangan, tuna, jangan tuna. tuna Apabila Roh Kudus berbicara, hmm, ya. jangan tuna tunda Jangan tunda-tunda. Oh, oh, oh, jadi? oh, oh, kita oh, Tolong. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Dugas, Nike, just do it. Ooh. Nike, merah kolam. Nike, gunungnya kan, nyaman. Nike, gunungnya, Nike, gunungnya, Nike, gunungnya, benar sih. Maksudnya, gue percaya dengan kuasa doa <hambil air> Tuhan yang create moment, kan? Iya, itu gue punya pengalaman juga kayak gitu. <hambil air> Uuh, uh. <hambil air> To do yeah. Ada teman gue juga yang kayak gitu. Gue doain udah lama gue rindu. Uh, ini kan juga dari seni rupa hmm. ya. Oke. Okay. Ya kita. Gue gue nggak tahu ya kalau. Tapi kan di seni rupa itu segala macam dosa tuh ada gitu. Yeah. name it, itu ada semua di situ dan gue pernah ada di situ dan maksudnya uh, ya gue rindu orang ini juga kenal Tuhan karena memang dia Kristen. Uh, tapi ya masih KTP lah ya. Hmm. Dan gue rindu untuk dia kenal Tuhan, gitu gue doakan dan lain-lain, entah gimana dia, Tuhan yang create moment jadi dia bisa curhat sama gue dan cerita tentang yep. uh, keluarganya <laughs> gitu. Yeah. Itu kan bener-bener yang, ya out of nowhere aja tiba-tiba, ya memang yeah. kita temenan, tapi kan untuk membahas ke Mendalam sedetail banget. itu kan nggak yeah. semudah itu. Dan gitu. lu nggak yeah. bener-bener memaksa harus momen moment itu terjadi, yeah. ya. juga, natural gitu. aja. ya kan. jadi gue percaya kuasa doa tuh bener-bener akan tuh. menggerakkan. Pray, pray, connect, response, PCR, responnya tadi apa? Jadinya. Responnya kalau ada kalau ada kesempatan respon langsung. Segitu gue panjang panjang tadi gue bilang. Kalau ada Roh Kudus langsung. Mm. Nanti kasihan orangnya -orang udah curhat, terus kita mm. aja mm. <laughs> <laughs> Enggak yeah. Eh tapi kalau curhat tuh ada seninya juga loh eh, gimana, gimana gimana? Kalau orang lagi curhat, tolong jangan ditimpalin dulu yeah. denger dulu, denger dulu. dulu. Yes. Orang tuh sekarangnya lebih banyak untuk nempalin duluan yeah. gitu duluan. Skill kan? Ya, skill. Itu skill. skill, itu skill. Itu membuat kita menjadi lebih dewasa. Hmm. Kita hmm. mau jadi orang-orang yang mendengar sesama kita, mendengar roh kudus, yuruh, amin. Hmm. amin. Hmm. Haleluya. Tapi itu berarti pentingnya punya hubungan pribadi sama Tuhan. Kalau ya. kalau waktu dia cerita, kita nggak punya pengalamannya, ya, kita nggak yeah. punya, yeah. ininya, maksudnya, yeah. komentangannya. Ya, That's the point. Jadinya sia-sia juga. Yeah. Yang yeah. banget. Karena momen itu kan nggak akan mungkin datang berkali-kali yeah. gitu loh. Yeah. Karena menurut aku, kita uh, ngomongin tentang Tuhan tapi nggak pernah ngomong sama Tuhan gitu. Wow. wow. wow. wow. wow. Beda, ya? Itu kalian. Wow. Dan itu kami. <laughs> Ayuh, ayo. ayo. Ayo. ayo. Kita Ketawa semua ayo. ayo, aku juga yeah. yeah. iya. Kita juga mau, cerita kalau kita gak kenal kan? Iya, yeah. yeah, oh, betul. Bener -bener. setuju. aduh, saya itu saya <laughs> orang cerita. Kayak, oh ya ya ya ya. Oh, <laughs> ya, ya, ya, ya, oh ya, ya, ya, ya, oh, okay. oh, gitu. <laughs> nah, <buat laughs> ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Bisa banget, ya, ya, ya, ya, ya, harus ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, yes yes. yes. Ada Roh Kudus bilang? Do it. Yeah. Mm. Pray, kita benar-benar taruh hati kita buat orang itu yang yes. kita pengen dia kenal sama pribadinya Tuhan. Terus yeah. kita bonding juga. Mm. Bondingnya natural aja, nggak usah yeah. dibuat-buat yeah. gitu ya. Yes, Kalau yeah. kita suka membaca, dia suka main basket, nggak usah kan kita ikutan main basket kan. Nggak usah <laughs> gitu. Natural <laughs> aja, stand up. <laughs> ya. <Nggak laughs> jadi orang lain. Be yourself. Yeah. Yeah. Tuhan aja kan, yeah. maksudnya kadang-kadang kayak aku pernah doain orang tuh 3 sampai empat tahun sampai akhirnya eh, iya tiga sampai empat tahun tiga sampai empat tahun doain gitu nggak tiap hari sih yeah, tapi, tapi maksudnya kan itu... ada di hati gitu kan yeah, yeah. anak ini itu kan aku pelayan di SMA satu kan hmm. itu kan banyak uh, ya negeri lah biasa hmm. kan gitu nah ini anak udah, udah satu server tapi dia mulai kayak pacaran sama beda server dan lain-lain hmm. gitu, okay. aku doain nih anak ini hmm. Tiga tahun sebelum dia lulus SMA, akhirnya dia telepon dan dia bilang, "Pak, aku pengen hidupku berubah, gitu." Oh, Oh, merinding. Suruh dikasih kostum. Enggak, dong. <gambil> kamu mau ya, <gambil panggil. mulia> <mulia> berubah like global oh, <mulia> oh, wahid Ini. Oh, <mulia> mau jadi apa? Aku tanya gitu. Kamu oh, mau jadi Superman, Spiderman, atau apa? Wah. Bisa mungkin loh. <mulia> Belajar lagi. <mulia> ya. ya maksudnya pokoknya mungkin uh, ya kita nggak pernah tahu waktunya Tuhan gitu yeah, jadi ya yeah. yeah, keep in do doing aja gitu doing aja nggak gitu. usah <laughs> keep doing, <it, laughs> doing <it>. ya <laughs> yeah, yeah. yeah. yeah, kita gak, kita nggak tahu waktunya momennya Tuhan I, yeah. kapan yeah. tapi kita harus uh, pastikan waktu Tuhan kasih momen itu kita siap, siap. ya yeah. Iya, yeah. yes. yeah. yes. yeah. yeah, yeah, pentingnya song. connect itu tadi kan yeah. kalau nggak kita nggak bisa yeah. tahu connect Tuhan connect Oke, gua ada challenge buat kalian. Coba keluarin hp kalian. Gak punya hp, li. Saya pager, kak. Saya masih surat. Hp, ambil dulu, ambil dulu. Ambil dulu. Lagi, lagi jasa. Lagi. Mati. Atau nggak ingat passwordnya? Ingat-ingat. Coba di kontak kalian itu ada ada orang yang banyakkan orang yang sama servernya sama kalian atau beda server sama kalian. Beda. Aku banyak beda. Beda. beda, banyaknya beda ya. Banyaknya, beda sih. Sih. Beda. banyaknya driver dia. Gojek, ya, gue. <laughs> <laughs> ya, ya, ya, salah gue. <laughs> <gak salah. laughs> iya, Beda <laughs> dong. Beda dong. beda, beda, beda dong. Ya. gue. Ya, kan, oh, ya. <laughs> kan, <laughs> iya, gue. Iya, gue. Iya, gue. Iya, gue. Iya, gue. Iya, kan Iya, gue. Iya, gue. Iya, gue. Iya, gue. Iya, gue. Iya, gue. <tolong ya tolong dibikinnya pesanannya sesuai dengan ini, siap Pak ah, Yohan tak tumurin terus 13 kasih naun naun ite iya bahasa naun banyaknya beda sih banyaknya beda beda oke gue mau challenge kalian coba pikirin satu orang di pikiran kalian yang kalian pengen dia kenal sama pribadi Tuhan udah? udah Udah gitu kita makan Indomie. <laughs> oh, nah, udah ada nama orang itu. Nah, kita gue mau challenge kalian buat kita sama-sama doain orang yeah. yang ada di pikiran kita itu. Mm -hmm. Ini buat, buat teman-teman juga yang di rumah ya. Yeah, yeah. yeah. Gue mau challenge kalian. Buka handphone kalian. Asli. Buka pager kalian. <laughs> buka buku telepon kalian. Bro, buka. Bro, bro, bro, bro, bro. buka yellow page kalian. Eh. <laughs> Lalu <laughs> diberi tahan berapa sih Lalu Aduh ketahuan banget ya, yellow page ya kalian Eh, yellow page kalian, Handphone kalian, yeah. pikirin aja satu orang dulu yang Aduh gue rindu banget deh dia yeah. Kenal sama Tuhan Sambil kalian juga te Terus bangun keintiman dengan Tuhan yes. Kalian yes. doain orang oh. itu Kalian coba bonding dan kalian Kalau ada momen, masuk, masuk, masuk. Yeah. Cerita masuk. tentang Tuhan yes. Kita rindu juga yang tadi lu ngomong Semoga stigma itu hilang ya. Iya. Ya sebab ya dengan dengan pakai yang pake cara gitu. yang tiga hmm. itu tadi, semoga masih bisa merubah si paradigma untuk orang tuh bisa. Mm -mm. Cerita iya. tentang Tuhan iya, Yesus iya. tuh nggak harus semenakutkan itu. Betul. Iya, betul. Gua pikir itu sih. Bagus banget lu. Bagus brand ambassador Yes kayaknya. Aduh <laughs> aduh <laughs> aduh. Sip, bentar lagi <laughs> nih. <laughs> bisa kerja <persis> apa? Semua air. Malam tadi nyata di sini adalah oh, caranya esis nganggut. Oh, kan ya? oh wow. Sebenarnya ini project ini adalah bagian HRD nya ya. <laughs> <laughs> <laughs> Human resource. gua kayak yakin itu bener-bener direkam sih. Oke, udah teman-teman, terima kasih <laughs> buat waktunya <laughs> kalian. Semoga uh, sukses dengan pekerjaan kalian <sukain> semua. <sukain> tetap uh, keep the spirit yeah. buat yeah. kita share tentang uh, kebenaran firman tentang Tuhan Yesus ke teman-teman kita karena Tuhan Yesus sudah baik banget buat kita ya yes. no? kalau kita nggak ceritain lagi kayaknya kita yang keterlaluan ya teman-teman ya, ya betul oke okay? teman-teman juga yang di rumah jangan lupa uh, cerita cerita tentang betapa baiknya Tuhan Yesus buat hidupnya kalian ke teman-teman kalian yang butuh yeah. karena di luar sana banyak banget banyak yeah. banget jiwa-jiwa yeah. yang butuh kasihnya Tuhan yang okay. cara tadi apa? Pray, Pray connect, Oke press, press, yeah. okay. see you teman-teman God bless, God bless. God bless you.